Gimana kabar teman-teman semua sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala marabahaya bahaya bencana dan belak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin guys Oke daripada kejadian-kejadian kemarin Yang terjadi di Malaysia Saya berharap teman-teman semua diberikan kesabaran Dan ketabahan dan juga banyak sekali Bantuan-bantuan yang hadir daripada Aceh daripada orang-orang Malaysia Itu sendiri dan banyak sekali orang-orang Baik yang di Malaysia Sampai saya lihat juga ada salah seorang keluarga, bukan salah seorang tapi satu keluarga ini memasak untuk korban banjir yang ada di sana, so Masya Allah sangat-sangat bagus sekali dan kita boleh tahu bahwa ketika ada musibah Ya kan? Siapa yang akan menolong kita? Orang-orang yang terdekat daripada kita semua. Baru nanti, orang-orang yang jauh akan berdatangan macam tu. Dan so itu, masya Allah, sangat-sangat apa ya kita tengok tu? Macam eh, sejuk mata memandang sebab apa? Ramai sangat orang yang berbondong-bondong berbuat kebaikan untuk membantu sesama. Ada hikmah di balik semua kejadian ataupun setiap musibah, dan pasti ada yang lebih baik daripada yang... Sebelumnya belumnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji apabila ada kesedihan di situ ada bahagia, apabila ada hujan di situ ada pelangi, apabila ada panas nanti ada dingin, berpasang-pasangan. Ketika Allah bagi musibah kepada kita, maka yang jelas setelah musibah itu Allah pasti akan bagi kebahagiaan-kebahagiaan kepada kita semua. Dan sekarang pun sudah nampak kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka tunjukkan kepada kita semua. Nah, di sini guys ada sebuah kejadian yang membuat saya tuh, wih kenapa macam nih? Apa pesan nih daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ada Ustazah Asma Harun yang menjelaskan bahwa ada kejadian-kejadian aneh, pelik dan dapat meneteskan air mata. So, apa itu? Kita tengok video bersama. Ini daripada MK Media. Let's go. Alright guys, viral di al-Quran berada dalam keadaan bersih seolah-olah langsung tidak terkesan. Allahu akbar. Asma, banjir, Al itu, baru, ya Allah. Masya-Allah. Like dan Okay. Dalam sesi langsung itu, Ustazah Asma turut menunjukkan beberapa barangan lain langsung tidak basah. Al-Quran juga kering dan berada kukuh di rehalnya seperti tidak disentuh air. Keadaan masjid di penting rumah itu menunjukkan berada di paras kepala Ustazah Asma. Allahu akbar. Sementara itu, terdapat satu lagi kejadian memaparkan keadaan bilik solat yang bersih sedangkan rumah dipenuhi lumpur. Guys, kita tengok di sini Allahu akbar Allah tunjukkan guys betapa besar kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala di mana satu bilik tu satu bilik tu kotor dan di sebelahnya musola tempat solat Allah bagi bersih oh, di komen, orang ramai Allah akbar Tuh guys rumah dia semua Kotor, kena banjir Satu Tidak je, musallah habis. Ha, habis kan? Habis. Bilik ni Kotor Tidak semua apa -apa. Allahu Akbar Jadi macam tak terjadi apa-apa dengan musallah ni Dengan mushaf Quran ni Allah betul-betul jaga Allahu Akbar Itulah kalau orang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan jaga orang tu Begitupun tempat Di mana itu menunjukkan tempat suci Tempat di mana hanya dibuat Untuk melakukan Kedekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tunjukkan kat sini Allahu Akbar Akbar Bilik semua dah dah, dah dah hancur semua dah, ah kotor semua dah. Allah. Allahu Akbar dan isteri tuan ni. Yeah, ini uh, apa ni kita panggil? Ah, uh, Ridak. Uh, ah uh, ah, uh. ya Ridak Ridak. ridak, ridak. Tak basa. Ya Allah, Subhanallah. Lepas tu musim ini-musim ini, Kita boleh tengok Al-Quran ini Dua-duanya kering Al-Quran ada di mana? Subhanallah Kali ikutkan air sampai tahap mana? Guys, tengok guys Tengok Air tu sampai dekat atas Tapi Al-Quran tu dekat situ Dan tak basah Allahu akbar Mungkin ini pesan untuk kita semua guys Untuk senantiasa menjaga Al-Quran Membaca Al-Quran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kalau sekalian bayangkan air sakat ni Saya duk ingatkan Al-Quran ni duduk tempat tinggi Kita boleh nampak Meja ni memang Selut Lepas tu Mesti saya bayangkan Air memang tahap ni Dan ini bukan Cita rekaan ke pun Dan kita bertemu Dengan izin Allah Ya Semua ada kesan uh, Lumpur Dan akurat ini uh, Subhanallah Memang soalannya Tidak terkena langsung Air Langsung tidak Memang kering, memang terjaga, memang langsung tidak Allah disentuh air. Masya-Allah, Allah hebat. Subhanallah, musibah musibah. Uh, kita sama-sama bacakan doa semoga kita dapat rahmat daripada Al-Quran sama-sama. Amin amin, amin, amin, amin. Amin ya Allahumma Saya minta semua sama-sama ya. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina, hum wa wa ya allah Ramati kami dengan Al-Quran Ya Allah Iyabilina jidaya Tunjuk dan rahmat Ya Allah Riskan kami Apa yang terlupa Carakanlah Yang tak diketahui Sekikan kami membacanya Siang dan malam, siang dan malam Berpanjang siang dan malam Sekikan ia hujah kami Ya Rabbul Alamin Amin daripada Amin subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Allah Oleh menunjukkan kebesarannya Ya Karim Ya Azim Kehebatannya Bagaimana rumah ini Tenggelam air Maksudnya sampai paras ini Tetapi Al-Quran Dan juga ridak Yang selalu dipakai oleh suaminya Ketika menunaikan salat Pergi ke masjid Ke surau Dan Al-Quran Yang wanita ini Selalu baca setiap hari Satu juzuk Dua juzuk sehari Allah Subhanallah Mungkin asbab istiqamah uh, Apa ni Puan Haznah Nama pun hasnah yang baik, kebaikan, hasnah itu bermaksud kebaikan Isi komah membelak dan membaca akuan ini Dan Allah menyelamatkannya, Allah memeliharanya Walaupun rumah ini ditenggelami dengan air Tidak, seolahnya tidak tersentuh Dan kita tak tahu bagaimana keadaan ini boleh berlaku Masya Allah, Allahu Akbar, musim ni musiman Mudah-mudahan kita dapat ayat tibar Yang sangat berharga Uh, hidup kita mati kita dan moga-moga kita dibangkitkan Allah ma'ayina bil Quran ya Allah hidupkan Allah kami dengan Al Quran wa amitna bil Quran dan mati kami dengan Al Quran Oke okay, guys sudah selesai videonya so itulah tadi Allah wa wanita tuh tadi istiqomah membaca Al Quran menyatu dengan Al Quran kalau menurut saya pandangan saya Allah subhanahu wa ta'ala tak nak Al-Quran itu rusak Kalau Al-Quran itu rusak nanti wanita Makcik Hasnah ini tak boleh baca Saking cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Dan rida yang dipakai selalu untuk solat berjemaah Solat ke masjid juga diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betapa sayangnya Allah kepada keluarga ini dan ini merupakan pesan kepada kita semua Agar supaya istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan Agar kita istiqomah membaca Al-Quran Agar kita istiqamah salat berjamaah Agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan Apabila kebaikan itu sudah menyatu kepada diri kita Maka Allah akan selamatkan kita Bukan hanya orangnya saja yang Allah selamatkan akan Tapi tempatnya juga, tempat sholatnya juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu SWT Ini mungkin kalau menurut saya sebuah tamparan keras dan pesan untuk kita agar senantiasa Dirikanlah sholat dan bacalah Al-Quran Baca Al-Quran dengan tartil, Bukan baca Al-Quran cepat-cepatan Supaya cepat hatam tidak Tapi bacalah Al-Quran dengan tartil. Banyak sekarang saya lihat anak-anak Anak-anak muda-muda seperti itu Ya memang baca Al-Quran gitu Tapi mereka tidak membacanya dengan tartil. Padahal di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan warat tilil Qur'ana tartila. Jangan cepat-cepat membaca Al-Qur'an. Hayati ulangi, hayati ulangi dan baca maknanya. Sedikit saja, satu kaca saja, satu lembar dalam sehari itu boleh. Akan tetapi baca dengan penuh penghayatan. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan kepada kita. Kalau hati kita gundah, kalau hati kita teruk macam tu pekerjaan semua teruk, semua yang ada dalam pikiran kita kita stres, bacalah Al-Qur'an dan hayati dan istiqomahlah dalam membaca Al-Qur'an. Setiap selesai salat saja. Kalau boleh satu hari satu juz, satu hari satu juz. Tapi kalau tak boleh setiap selesai sholat baca satu Lembar ataupun satu kaca saja, dan istiqomahkan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan ketenangan, turunkan keselamatan kepada kita. Insya Allah, terima kasih sudah tengok video ini. Semoga kita tersadar dengan adanya kejadian yang sangat-sangat pelik ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kehebatannya, dimana kita yang mungkin iman kita itu tak sekuat orang-orang alim, seorang ulama. tapi dengan melihat seperti ini maka Allah subhanahu Wa Ta'ala ingin seorang hamba ataupun banyak hambanya melihat agar hatinya lebih kuat mencintai Allah Subhanahu Taala. Terima kasih guys sudah tengok video ini. Terima kasih buat teman-teman semua juga yang senantiasa mengingatkan kepada saya. Dan juga senantiasa mengirimkan video-video baik. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Allahumma rahamna bil-Quran. Allahumma rahamna bil-Quran. Allahumma bil-Quran. Jangan lupa guys baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.